Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi di Al Jaya. Ya, sebelumnya saya atas nama Al Kolam Jaya channel mengucapkan minal aminul selama dari laya idul fitri. 1440 bar ya kalau nggak salah ya Kali ini kami di Al Kolam Jaya akan Benda kecil ini adalah sensor fotodioda atau sensor cahaya. Bagaimana okay, deskripsinya uh, nanti akan saya jelaskan di meja kerja seperti itu. Ya, ini yang akan kami bahas. Ya. Ini namanya LED fotodioda atau sensor cahaya. Oke okay, teman-teman, masuk saja ke meja kerja. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada beberapa LED. Ya, beberapa LED. Ini tidak semuanya led fotodioda, tapi ini mirip dan sangat identik dan sangat uh, membingungkan sekali bagi teman-teman yang hobi di bidang elektronika seperti itu. Nah, ini masih baru ya seperti itu. Kakinya masih panjang, gampang menentukan anoda katoda. Oke, okay? yang ini anoda, yang ini katoda. Gampang. Bagaimana kalau dipotong? Nah, Insyaallah teman-teman sudah tahu di video-video kami sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan di antara kelima LED ini mana yang LED fotodioda atau uh, dioda foto atau ya foto lah seperti itu. Ya. Ini tidak semuanya LED uh, foto dioda atau sensor cahaya ya. Ada yang LED biasa atau ultra bright seperti itu. Oke. Okay? cara yang paling tidak mungkin bisa dibohongi adalah dengan memperlihatkan seperti ini ya, ya. ya, mudah-mudahan kelihatan ya fokus mana fokus dengan cara dilihat di ujungnya di depan seperti ini lihat ya, satu-satu aja ya yang sebelah ini dulu ya, ya. di dalamnya hanya bening saja bukan fotodioda kita letakkan di sini di dalamnya hanya di dalamnya hanya bening saja bening ya di dalamnya hanya bening saja tidak ada apa-apa bukan fotodioda ini sama Ini sama Tidak ada apa-apa Bening saja Ini juga sama Bening saja Tidak ada apa-apa Nah ini paling ya. Yang fotodioda itu Di dalamnya ada kotak warna hitam nah, Kelihatan teman temannya Kotak warna hitam Kalau dia begini tidak kelihatan Tapi dilihat dari depan Ini LED foto dioda Atau sensor cahaya Nah, itu, itu yang bekas cahayanya yang warna hitam itu ya. oke okay. ya kurang lebih beginilah teman-teman ya cara melihatnya ya ini foto dioda sensor cahaya yang ini yang sudah saya lipat-lipat kakinya juga foto dioda nah ya kelihatan ya ada kotak warna hitam ini menandakan ini adalah foto dioda Oke, okay. pengujian pertama, kita uji nilai hambatannya ya, ketika mendapat cahaya dan tidak mendapat cahaya Oke, okay. sengaja di sini saya tidak menyiapkan tabel, ya harapannya teman-teman video ini ditonton sampai habis Dan teman-teman bisa membuat tabel sendiri agar belajarnya lebih mantap seperti itu Oh iya, ini belum dibuktikan, maaf ya, belum dibuktikan bahwa ini betul-betul LED biasa yang memanjakan cahaya. Oke, ini baterainya sudah hampir habis sebetulnya ini, uh, setrumnya. Oke, ini yang LED biasa, ya. yang ini yang anoda ke plus, ya. tuh. Ya. Oke, teman -teman. ini ada ada cahaya warna merah itu, tapi itu kelihatan ya kalau public-nya saya matikan dulu. Nah, itu. Oh, kelihatan teman-temannya. Kalau blitnya dimatikan kelihatan itu. Oke? Okay. Nih. LED warna merah. Ah, ini warna merah kan butuh dioda. Kemudian yang ini. LED warna biru ultra bright warna biru. Nah, kelihatannya. Oke. Okay. Yang ini juga ini warna biru juga ya. Nah, itu ya kelihatan teman, teman ya yang ini juga warna biru ya ingat anoda ke plus katoda ke min ini plus ini min oke okay. yang ini led fotodioda nah, ini oke okay. tak ada nyala apa-apa tidak ada nyala apa-apa ya karena ini sensor ya kita kita bisa kaglu sama dengan ini ini juga fotodioda seperti itu Oke okay. okay. ya yeah. LED fotodioda atau sensor fotodioda ini sebetulnya cahaya model apakah yang paling cocok atau jodohnya jodohnya adalah inframerah Di sini saya belum me apa, menunjukkan bisa menunjukkan ya karena ada di rak-rak yang paling bawah kayaknya apa uh, LED inframerah seperti itu. Inframerah itu kalau dilihat dengan mata langsung begini tidak kelihatan, tapi kalau pakai kamera itu kelihatan. Ya, inframerah. Itu jodohnya uh, LED fotodioda karena sering digunakan berpasangan seperti itu. Apakah dengan menggunakan cahaya yang lain tidak bisa? Bisa jawabannya. Oke, okay? cuma sensitivitasnya lebih bagus pakai yang uh, LED inframerah seperti itu. Oke. Okay? Uh, apa namanya Bleed saya akan hidupkan lagi teman-teman ya Oke okay. Teman-teman bleednya sudah saya hidupkan lagi Kita uh, Akan memeriksa Atau menguji okay. Menguji ya Nilai hambatannya Hambatan ketika mendapat cahaya Dan hambatan ketika tidak mendapatkan cahaya Teman-teman ya Oke okay rup merah ke plus ya seperti biasa pro hitam ke negatif min di sini eh uh, knopnya atau selektornya saya arahkan ke 10k berarti per strip ini adalah 10k 20k 30 40 30 eh 40 50 60 70 80 90 100 di sini karena dikalikan 10. Oke. Okay. Pertama-tama kita akan mencoba ya, saya akan mencoba ini yang anoda, ini yang membedakan anoda dan katoda ketika sudah dilipat begini. Eh uh, ini. Ya ya ya ya mana fokus, fokus. Ya. Yang anoda adalah yang kecil sebelah kiri. Yang katoda adalah yang besar ini ya di dalamnya ini kan ada yang besar ada yang kecil oke okay. pertama-tama yang anoda saya hubungkan dengan yang ini dulu dah ada apa ya yeah, yang katoda ke dengan yang min yang anoda dengan yang plus oke okay. oke okay, teman-teman ya dibuat tabelnya teman-teman ya yeah. ketika anoda dihubungkan dengan pro positif merah dan katoda dengan pro negatif atau hitam. Ini posisi terkena cahaya. Ini ada cahaya di sini teman-teman. Ini cahaya dari dari dari lampu strip. Nah itu lampu strip ada cahaya juga ya. Kemudian ada cahaya dari ini. Oh, maaf ya gangguan ya uh, sepeda motor. Kenal uh, pot blong ya. Uh, cahaya dari LED ya. Ketika dia kena cahaya, okay, saya arahkan ke blitnya kamera ya, oke? Okay? Ini hambatannya nol teman-teman, oke? Okay, ingat hambatannya nol. Posisinya anoda ke positif, berpositif, katoda ke negatif Bagaimana kalau saya tutup? Artinya tidak mendapat cahaya. Oke. Okay, ketika tidak mendapat cahaya, ternyata hambatannya ini 100% Ya, 100 ya. 100 ya kelihatan tadi ya. Tuh. Kelihatan teman-temannya 100. uh oh, ini malah lebih. Ya. Ketika tidak mendapat cahaya, hambatannya bisa eh, 200 kilo ohm. Artinya ketika tidak mendapat cahaya, hambatannya sangat besar. Ketika mendapat cahaya, hambatannya bisa nol. Ini dalam kondisi kaki yang anoda ke positif. Kemudian katoda ke probe negatif. Nah seperti itu teman-temannya kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Iya. Oke. Oke. Saya balik. Saya balik. Dicatat ya teman-temannya biar ilmunya eh, terikat. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, lebih begitu. nah ini ketika probe nya saya balik teman-teman. Ketika positif uh, positifnya ke kat, katoda, kemudian yang ininya ke anoda. Oke. Okay. Ini. Oke, okay, kamera. Oke. Okay. Ketika mendapat cahaya, cahaya remang-remang, agak terang ya. Ketika mendapat cahaya, cahaya dari blit ya. Ketika mendapat cahaya dari blade kamera ini hambatannya turun sedikit dari tadi ya. Kemudian ketika tidak mendapat cahaya, ya. oke. Ketika mendapat cahaya turun sedikit, ya. Ketika tidak mendapat cahaya ya tetap seperti itu oke karena ini dioda jadi cara mengujinya mirip dengan dioda sebetulnya tapi bisa diuji begini juga ya oke teman-teman ya bisa disimpulkan sendiri baik berikutnya adalah pengujian menggunakan eh uh, ini menggunakan baterai tapi sebelumnya teman-teman bisa membaca ini ya sebentar nih Iya ya maaf tulisan saya ya di sini ada dua model rangkaian teman-teman yang pertama ini namanya pull down atau searching voltage Kenapa disebut searching voltage atau pull down karena plus sumber tegangan masuk ke hambatan kemudian pengujiannya ngambil di antara hambatan dengan anodanya jadi anodanya ke positif tapi dilalui oleh resistor ini searching voltage atau pull down kalau pull up seperti ini positif langsung ke anoda kemudian anoda langsung ke resistor kemudian pengujiannya ngambil di anodanya eh di katodanya ini katoda ya pengujiannya out ini ngambil di katoda kalau ini ngambilnya di anoda ya ngambil di dekatnya kutub positif kalau ini ngambil di dekatnya kutub negatif selalu dikasih uh, ini aja ya apa namanya uh, resistor karena fungsinya ini resistor satu pembatas daya, atau arus, bisa, atau tegangan. Kedua, pembagi tegangan. Oke, okay? karena sifat dari foto -dioda itu adalah bias terbalik. Oke, okay, teman-teman, kita langsung uji saja ya. Uji saja seperti itu. Oke, okay. kita uji tegangannya, arusnya biar teman-teman sendiri yang menguji. Karena baterainya, saya menggunakan yang 3 volt. Nah, ini 3 volt ya. Oke, okay. yang pertama saya menggunakan teknik searching, searching, search, searching, ya. Bahasanya, sorting, ya. Sumber, ya. Tegangan sumber yang diukur, ya. Kalau yang sebelahnya sinking, sinking itu bahasa Inggrisnya apa ya? Terbenam, sinking, terbenam, apa, -apa. ya? Begitulah ya. Ngambilnya dari negatifnya seperti itu. Oke, okay. yang ini. Yang anoda, yang anoda digabung dengan resistor 10k. Saya gabung dengan yang positif, kemudian negatifnya di sini. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ya. Ingat ngambilnya di antara resistor. Oke. Eh eh eh Oke okay, teman, teman ya Ngambilnya di antara resistor Ini sudah tergabung Ya negatifnya Saya taruh di Sini Iya Iya oke okay. Tertancap sudah Ya positifnya Ngambil di ini Ya, Oke okay. teman-teman Ini kondisi dapat cahaya Ini sudah Proofnya ketegangannya Ini 10 ya 10 Okay, lihat sumbernya ingat sumbernya ini adalah 3 volt oke okay, posisinya adalah pull down atau ngambilnya di positifnya ngambil di anoda di antara anoda dan uh, resistor sebenarnya tangan saya ini tidak boleh nyentuh begini tapi ya biar tidak sulit amat ya teman-teman ya. oke okay, ini posisi kena cahaya nah ini kondisi kena cahaya lihat berapa itu hampir 3 volt teman-teman ya kondisi kena cahaya hampir 3 volt Bagaimana kalau tidak kena cahaya Wow ini ada yang putus kayaknya. Bentar, ya teman-temannya ini kondisi kena cahaya cahaya lingkungan cahayanya blitz okay. kondisi kena cahaya 3 volt. Oke. Okay. Kalau enggak kena cahaya. Ya. Nah. Kalau enggak kena cahaya turunnya sedikit. Oke. Okay. Kena cahaya. oke okay, ya teman-teman bisa disimpulkan sendiri ya ngambil di sini bisa oh ini kalau ngambil disini tiga ya yeah. yeah, tapi yang benar ini ngambilnya di sini teman-teman ya oke okay. ini kena cahaya oke okay. dua sekian dah kena cahaya berapa Sedikit ya, oke. Okay. Oke, okay, tadi itu yang anoda ke positif ya. Bagaimana kalau yang sekarang saya balik ya? Yang katoda ke tetap ke eh, yang katoda tetap eh, ke positif, yang anoda ke negatif ya jadi di gambar ini ya gambar ini bisa teman-teman tambah ada empat macam nanti ininya dibalik ya ininya dibalik ya nah, Oke okay. yang eh, ini tetap saya menggunakan teknik pull down atau searching voltage cuma eh, katodanya saya balik karena foto dioda itu eh, sifatnya reverse bias Oke okay. kita coba saja Oke okay. Kita coba balik ya seperti ini ya teman-temannya. Oke. oke, balik. Yang ini ke negatif. Ya, balik ya. Oke, oke. Kita ukur ya. Oke nambilnya selalu diantara resistor dan putu dioda ini kondisi kena cahaya teman teman ya. ini adalah konfigurasi yang sering kami pakai di line follower seperti itu ya robot penggur garis atau sebagainya oke nah ini kondisi kena cahaya tegangannya hampir nol bagaimana kalau ditutup wah ternyata tegangannya hampir 3 volt nah ini oke okay. jika dibalik oke okay. berarti yang pertama tadi susunannya itu turunnya hanya sedikit nah ini malah banyak ini ya oke okay. oke okay. sekarang okay. ya sekarang kita pakai ya, sekarang kita pakai yang kebalikannya ya pakai yang sinking ya, sinking ya, oke okay. mesin ya. King ini posisi yang keempat sebetulnya ya, teman-temannya Oke coba dulu yang katodanya ke negatif yang anodanya ke positif Oke nanti biasanya nah, seperti yang pernah kami lakukan ya logikanya terbalik seperti itu Oke positifnya di sini di sini ngambilnya. Oke, okay. kalau kena cahaya ini naik, kalau tidak kena cahaya oh, ini tidak ada perubahan tetap. Oke, okay. kalau posisinya seperti ini, nah kita ngambilnya di sini. Coba ada perubahan tidak? Ngambilnya di sini. Oke, okay. ada perubahan juga. Berarti kita balik teman-teman. Yang katodanya ke positif Yang anodanya ke negatif Oke ya teman-teman ya. Di balik Ini posisi ketiga Kalau dalam tabel yang kami buat Oke Kita uji Di sini dulu Kena cahaya Nol Sudah kena cahaya tidak ya. kena cahaya ini malah hampir 3 volt oke teman temannya kebalikannya yang tadi oke jadi saya uh, merekomendasikan yang besar ini yang katoda ini sambunglah dengan yang plus yang anoda sambunglah dengan yang negatif uh, perkara nanti ngambilnya itu teknik yang Uh, searching atau sinking itu terserah teman-teman ya. Oke okay, teman-teman ya bisa disimpulkan sendiri teman-teman ya. Oke. Okay. Ini hampir ini ya hampir tiga ya. Oke okay, dua lebih. Oke. Okay. Bagaimana kalau ngambilnya di sini? Bisa enggak? Ah ini hampir tiga kalau kena cahaya. Kalau enggak kena cahaya nol. Nah oke teman-teman ya Silahkan disimpulkan sendiri Posisinya yang mana saja Yang mau ambil diambil teman-teman Itu terserah teman-teman uh, Tapi rekomendasi kami Yang besar ini ya, Yang yang katoda ini ya Yang katoda Nah kelihatan Ya, teman-teman ya Nih, Yang katoda Nah ini yang katoda, Nah ini teman-teman. Yang ini yang katoda hubungkan dengan kutub positif ya. Ini katoda ini anoda yang yang besar ini hubungkan yang ininya hubungkan dengan kutub uh, positif seperti itu. Ya. Yang ininya di kutub negatif. Oke ya teman-teman ya. Seperti itu. Silakan teman-teman simpulkan sendiri mudah-mudahan video dari kami bermanfaat. Itu tadi ulasan dari kami tentang LED fotodioda atau sensor cahaya. Ya, jangan dilupa, jangan lupa di-like, share dan subscribe ya teman-teman Oke. Oke, teman-teman ya. Oke. Okay. Okay, teman -teman ya. Okay. ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat.